Hai guys Lihat nih di meja lagi ada apa nih Ada ini Apa sih ini apa sih kak Kita mau ngapain Mau bikin lip balm Mau bikin lip balm Nih sekarang kita ada Di meja kita udah ada beberapa Bahan-bahan untuk dan alat-alat Untuk bikin Lip balm Jadi Una <coughs> uh, Lagi kedatangan, tantenya Una Mau Eh, tantenya Una itu bisa bikin ee, sabun, terus bikin apa, Kak? Lip balm. Lip balm, bisa bikin deodoran. Terus Una kan bibirnya lagi pecah-pecah nih. Nah, dia pengen bikin lip balm sendiri. Gitu, ya kan, Kak? Iya. Jadi, Una udah siap belum? Siap. Apa kamu? Oke, sekarang Una sama tantenya ya. Mau belajar, kenalin ya tantenya ya. Terus, ini tante aku. Siapa? Laita. Halo semuanya. Kita oh, mau buat Bal. ya lip balm. Lip balm itu apa sih? Lip balm yang lihat. Bisa buat melembabkan bibir. Kalau yang kering-kering kayak kamu kemarin <laughs> bisa pakai itu. Terus kita mau buat. Uh, yalit bom itu bahan bahannya ini kamu udah tahu belum bahan bahannya? enggak tahu. enggak tahu ini cuman empat doang dan uh, aman buat anak-anak dan uh, kalaupun ketelan juga nggak apa-apa sih jadi bahan bahannya ini ini apa kamu tahu nggak? ini candle Lila wax atau lilin kandelila kalau mau beli bahannya ini ya bisa bisa beli online oh. <laughs> ini fungsinya nih, Lona, tahu tau nggak fungsi buat apa? ini kan kayak butir-butir gitu toh tau tau fungsi buat apa? fungsinya ini buat memadatkan bahan-bahan uh, cairnya nanti terus uh, ya mencampurkan bahan-bahan cairnya juga hmm. itu itu namanya lavender buds atau kuncup bunga lavender ini bisa buat uh, ngeteh tapi uh, bisa juga buat tambahan bahan-bahan kita nanti ini uh, apa ya bermanfaat uh, untuk membantu pemulihan kulit yang sakit kayak gitu, oh, gitu. Jadi, buat wangi-wangi juga nggak sih iya buat wangi-wangi Terus buat hiasan juga sih ini. Oh ini Ini namanya cocoa butter Kita lihat kayak apa Oh butter Melembabkan juga lah Kalau itu VCO atau virgin coconut oil Minyak kelapa untuk uh, membantu melembabkan bibirnya nanti, Kayak gitu. Nanti kita campur semua bahan-bahannya ini di mana tangga? Ini. ini, Itu, itu wadah nanti untuk kita tuang lip balmnya. Ya. siap-siap balm ya, ya. Bukan. Taruh. Kita butuh apa aja, Lolita? Buatnya? Kita butuh timbangan. Terus sendok, terus wadah yang tahan panas, terus eh, kompor juga perlu untuk sebentar aja untuk melelehkan ini lilinnya nanti. Uh. Uh. Oke, okay, kita siap untuk bikin. Ayo kak, kita bikin kak. Ayo. Ya. timbang dulu bahan-bahannya, bahan-bahan yeah. uh, yang keras dulu nih kita kan mau, huh, ini kamu taruh dulu mangkoknya, lalu <sabemass> taruh sini, terus sini, mm. nah Terus pencet, kamu pencet tuh, udah dong, nol. Nah ini kamu buka, euh, pakai sendok yang ini dua kali. Ini apa? kan Iya, ya, pakai ini sendok ini dituang dua kali. Okay. dikit lagi dikit lagi. Dikit. Udah udah dah. nya cocoa butter. Ingat enggak yang mana? Cocoa butter. Pake sendok. Dua kali pakai ini. Kamu itu kan. Kita blenderin. Sama mana? Ya terus itu. Ini pakai ini. Ya sini aja. gitu. Soalnya timbangannya pakai sendok bukan pakai Timbang. <tuk> Ambil lagi di sini. Satu kali lagi. Ya, begitu. Oke deh. Udah. Uh, Ini jadi masukin ke situ. <tuk> kita uh, lelehkan dulu nih Lelehkan di atas kompor Oh lelehkan di atas kompor uh, Baru uh. nanti sisanya kita tambahin oh, Oke, okay. berarti kita pindah ke kompor Oke, Sekarang kita udah di depan kompor nih Sekarang kita ngapain kak? masin gimana caranya Jauh, coba lelekan lelekan bahan-bahan tadi tapi yeah. pertama kalau anak kecil di dapur hmm. jangan lupa harus selalu ditemenin sama orang dewasa ya ya yeah. yeah. <laughs> biar aman nih sekarang kamu isi pakai air kan? nah. ini ini kamu isi pakai air kan? oke okay. okay. nah, ini Oke. Ya, panas, dulu. panas, terus nanti ini kamu taruh sini. Taruh aja apa-apa sekarang. Taruh hati-hati Sekarang -hati. Bukan ke situ, tempatnya ditaruh di situ. Di atas kompor. Bukan dituang ke air. Iya, enggak apa-apa. Iya boleh. Tapi, hati-hati. Ya, Anak, Makanya sebelum panas makanya sebelum panas belajar coba biar nggak takut nggak apa-apa hati-hati kan diawasin mama sama nontololi taro udah taro pelan-pelan panas banget bener ya kalau ini taruh sini ya nah. ini sendoknya pegang biar nggak ini biar meleleh ya iya terus apinya juga sebenarnya jangan apa jangan terlalu gede terlalu gede. Jadi, kalau udah nanti kan airnya panas ini juga ikut meleleh sini aja Lari, kamu bantu aduk-aduk cili -aduk. itu oh itu udah mulai meleleh tuh kayaknya ya belum ya iya iya oh itu udah mulai meleleh tuh diadukkan sampai benar-benar mencair ya? sendok ini yes. tempelin kesini biar biar yang di nempel di sendok mencair juga Meleleh maksudnya. So. Launa belajar memasak <laughs> memasak lirik. Okay. Tempelin ke pinggirnya, biar Biar kena panas ya kan? Kenapa jatuh sih? Oke Terus, uh, Kita tambahin, ini 10 mili uh, Apa? VCO sendok. Jadi biar gampang nih uh, Ini aja Kamu pakai ini sekali, pakai ini sekali Tuan ke sini Di pencet Di Ini eh nih Kelas jaga Tahan ya Agar Agar gak punter Ya, masukin Masukin Sekarang pakai yang ini Itu berapa mili Itu kira-kira Ini 10 mili uh, VCO-nya oh, Kalau nah. udah cair Dikasih visi Nah ini diaduk dulu. dulu Ini kompornya tadi udah dimatiin ya selesai nih Wah, ini ayo cepet. Cepet nih, jadi harus panas langsung kita tuang selesai. ke tempatnya nih, ini kalau panas. atau bisa langsung gitu aja Launa. langsung aja, <laughs> aja. enggak apa-apa. Ini nanti. Ini kan udah penuh. Nah, sekarang tambahin ini. Ini tambahin ini se ini. Se apa? Secubit. <laughs> Secubit Secubit. -gitu. Segitu. Oke, boleh. Taruh di atasnya. Oke. Cukup segitu. Ya. Se segitu g Biar bagus. belum beku soalnya ini. Gitu, gitu. udah deh. Terus, aku tahu nggak langkah selanjutnya apa? Ya ditungguin aja nih. <tik> Tinggal ditungguin sampai beku. Bisa dimasukin ke kulkas, tapi jangan di jangan freezernya untuk apa, mempercepat ini dan Nih, jadi nih punyanya Una nih. Yeah. Hmm. Ini dia cepat banget membukunya nih yang bekas sisa-sisanya nih juga masih bisa dipakai ya. Coba ah. udah. Coba. Kenapa petekin? <laughs> biar enggak ada yang mainin Aku <laughs> Wah, ini tamunya udah, udah jadi, ya, coba ya. dong. Coba, mama boleh coba nggak? Boleh. Kuatkan Una, coba. Ini harus dicolek-colek gini dulu ya, sampai agak cair. Eh? Hmm. Jember eh, eh, Mama jadi nggak kering. Ini selain untuk melembabkan bibir Ini juga bisa loh Kalau misalnya tangan kita ada yang kering Atau bekas luka Terus mau kita lembapin Biar gak kering misalnya nih sikut ini Kan suka kering Kita kasih gitu kak Kamu ada yang kering gak? Enggak Itu ya makasih ya kak Udah bikinin ini buat mama Now nih lihat ya bagus kan jadinya terus kalau kalian mau belajar bikin sabun, lip balm masuk aja ke youtube link ini <laughs> pokoknya masuk aja ke YouTube-nya itu youtube uh, tantenya Launa terus dia blognya juga ada bikin sabun, terus bikin apa kak lip balm, bikin deodoran pokoknya segala segala yang handmade-handmade handmade gitu dia bisa komen di bawah <laughs> ya oke okay. 拜拜